Come back to my channel Hari ini adalah hari perdanaku masuk kuliah setelah 4 tahun wisdom kuliah Universitasku ada di Semarang Yuk ikuti lika-liku aku kuliah di Semarang Setelah packing, aku langsung bergegas untuk mandi setelah mandi, tak lupa aku pakai Scarlet Whitening Yang aku pakai saat ini adalah Scarlet Body Serum varian Happy Dan Scarlet Body Lotion varian Happy Scarlet Body Serum ini mengandung curcumin, niacinamide, glycolic acid, ceramide, hyaluronic acid, shea butter, vitamin E, dan titanium dioksit. Body serum ini berguna untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, menyamarkan hyperpigmentasi, merawat kekencangan dan keremajaan kulit. Sekalian body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, shea butter, olive vera extract, dan vitamin dioksit Body lotion ini berguna untuk menutrisi dan mencerahkan kulit Jujur aku gak pernah expect apa-apa Sebelum aku pakai kulitku sangat kusam dan kering Aku rutin pakai dua kali sehari setelah mandi Karena aku lagi mau fokus untuk merawat kulitku Dan wanginya emang bener-bener enak gitu. Aku setuju banget sama Claire, Body Serum yang tiga kali mencerahkan karena aku pakai dua produk sekaligus Biar hasilnya ekstra lebih mencerahkan lagi Dan eh beneran hasilnya bener-bener lebih cerah Nih lihat perbedaannya Lebih cerah yang ini kan? Aku cuma mau bilang kalian wajib cobain dua produk ini kalau kalian mau say goodbye sama kulit kusam dan kering. Aku udah cobain manfaatnya sendiri. Karena kandungannya niacinamide, glutathione, dan glycoleptic acid di dalamnya. Yuk, buruan cobain untuk kalian yang mau punya kulit lebih cerah dan glowing. Untuk link pembelian, aku taruh di deskripsi. Travelku sudah datang. Saatnya aku berangkat ke Semarang. Jam 9 travelku datang untuk menjemputku. Perjalanan dimulai. Perjalanan Tegal Semarang selama 5 jam. Akhirnya sampai juga di Semarang Saatnya menuju hotel untuk istirahat sebentar dan persiapan untuk berangkat kuliah Jam 3 sore aku sampai di kampus Langsung aja aku bergegas masuk ke gedung Fakultas Teknik dan menuju ke lantai 6 di mana kelasku berada menggunakan lift Terasa kuliahku telah usai Hari sudah malam Langsung saja aku kembali Ke hotel untuk beristirahat Itulah hari perdanaku Masuk kuliah